Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukiru Wa na'udhu billahi min syururi al-fusina Wa min syi'ati a'malina Wa ma'ayyahdihillahu falamudillalah Wa ma'ayyutlilhu falahadiyalah Wa ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli <tik> wa sallim ala nabihina muhammadin wa alihi tawhirin wa sohbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid wa bakku saya ayuhan nas wa kum taqwa Allah Binti sali awamirihi wajjina bi'an jami'ina wahi Wabitiba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa ali wasalam Watakulloha hamastata'tum Wasma'u waanti'u la'allakum turhamun Rabi sadari wa yasirli amri Wahlul uqdatam min lisani yaqbahu Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Malam hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah dan pelonggaran Untuk melakukan ibadah dan amal-amal sholat Yaitu tolakul ilmi mempelajari ilmu-ilmu syari' Ilmu-ilmu din al-islam dengan sumbernya Dengan sumbernya itu sumber pokok ajarannya yaitu Al-Quran dan sunnah nabi shallallahu alaihi wasallam perkara yang wajib kita mengerti perkara yang wajib kita ketahui dan itu adalah salah satu tanda iradatul khair minallah kita Ta'ala. maksud baiknya allah taala mayyakhihi lahihi khairan Rasulullah saya salah mengingatkan bahwa man siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Diberi kemudahan, kepahaman mengerti agamanya, mengerti Al-Quran, mengerti sunnah-sunnah nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ini sudah mengerti Al-Quran dan sunnah mengerti ilmu-ilmu dari sumber ajaran Islam, maka kita akan mendapatkan hikmah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hikmah. Hikmah itu al nabi ilmu yang bermanfaat. Itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada semua orang. Tapi, ya subihi mayasa. Hanya orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Orang-orang tertentu saja yang akan mendapatkan hikmah. Ilmu yang bermanfaat. Sedangkan orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wa mayyuk tal Siapa yang diberi hikmah oleh Allah, Ya paham mengerti dalam urusan din agama Islam ini, paham dan mengerti terhadap Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka sungguh dia itu diberi oleh Allah kebaikan yang sangat kebaikan yang sangat banyak yang mendatangkan manfaat bagi dirinya mendatangkan manfaat-manfaat yang dia dapatkan sesudah hidupnya sesudah hidup tak ada mautihinya sesudah hidup sesudah mati matinya Oleh karena itu bapak ibu kaum muslimin rahimahullah kita perlu untuk menata niat dan tujuan kita dalam melakukan amal-amal ibadah dalam melakukan amal-amal sholat -amal kita perlu mengedepankan niat, maksud dan tujuan dalam semua amalan, dalam ucapan-ucapan kita atau perbuatan-perbuatan kita yang terang-terangan atau tidak terang-terangan, yang tersembunyi di dalam jiwa-jiwa kita ini, itu kita perlu untuk menata dan mengelola niat kita. Karena Niat itu tidak kelihatan, niat itu tidak tampak. Yang tampak itu adalah wujud amalannya, sedangkan niatnya itu tersembunyi. Maka, tidak akan bisa ditutupi nanti di akhirat. Niat itu nanti akan disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal-amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya Oleh karena itulah di dalam salah satu kitab Yang kitab itu judulnya adalah Riyadus Solihin Taman-tamannya orang-orang Soleh Di bab yang pertama itu Disebutkan babul ikhlas Wa ikhdarin niyah Bi jami'il a'mal wal akwal Al barizah wal khofiyyah Al-dohiroh wal badini Bab tentang ikhlas Tentang menata niat dalam semua amal Ikhdarin niyah menghadirkan niat dalam semua amalan, perkataan, tampak terang-terangan, atau tersembunyi, ini pentingnya kita menata dan mengatur niat kita. Sebab, kalau kita melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, menurut ajaran Islam, amal soleh itu. Tetapi kalau amal Niatnya Itu tidak baik Maksud dan tujuannya Ternyata tidak benar Maka amalan itu Menjadi tuas Tuas Amalannya menjadi Tuas Tuas itu ya Tuas melakoni kebaikan Sedangkan Tidak mendapatkan hasil Tuas rekosok Tuas melonggarkan waktu, tenaga, dan pikiran. Tuas melakukan amal-amal dengan sungguh-sungguh, ternyata tidak mendapatkan hasil sama sekali di hadapan Allah. Sebabnya apa? Sebabnya niatannya yang tidak benar. Jadi, di sini kita penting untuk menata niat kita masing-masing. Kita mendatangi masjid, kita sholat berjamaah, kita bersodakoh, kita membantu fakir miskin, kita menolong, kita berderma, kita berpuasa, berzakat, berhazi, atau berjuang, berjihad misalnya. Itu akan mendapatkan hasil kebaikan kalau niatnya nah kalau niatnya baik. Nah, oleh karena itulah kita diingatkan oleh Allah dalam beribadah kepada Allah itu landasan pokok, yang pertama itu adalah ikhlas jadi kita ngaji harus ikhlas, ikhlas itu makana nillah makana Allah, ikhlas itu karena Allah untuk Allah, dilakukan amalan itu hanya mengharapkan Allah Taala tidak mengharapkan ucapan terima kasih atau tidak tidak ingin mengharapkan balas budi atau balas jasa atau pamrih terhadap manusia tidak ikhlas itu amalan murni 100% untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahalanya Allah, mengharapkan ridhonya Allah ta'ala, sudah pernah kita dengarkan di beberapa ayat, satu ayat yang pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau Allah ta'ala mereka tidak diperintah oleh Allah, walaupun asal Kitab pembicaraan ayat ini ditujukan kepada Ahlul kitab tetapi al makna amun, maknanya umum likul untuk setiap manusia mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali supaya mereka itu beribadah kepada Allah wama kholakul wal insailah liya yang diperintah oleh Allah untuk beribadah itu tidak hanya manusia saja bangsa jin pun juga diperintah untuk beribadah kepada Allah dalam rangka kita beribadah kepada Allah keadaannya bagaimana? liyaqutullaha mukhlisina lahuddin mukhlisina lahul amal menurut sebagian ulama' menafsirkan demikian jadi beribadahnya kepada Allah itu mukhlisin ikhlas karena Allah memurnikan dalam urusan din menjalani din menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis itu din larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis itu menjalani din itu mukhlisin dalam keadaan eh ah, karena Allah jadi kita sholat itu karena Allah karena diperintah oleh Allah jika kita kerjakan juga karena Allah tegakkan sholat untuk mengingat Allah jadi kita sholat diperintah oleh Allah ya karena Allah kita ngaji diperintah oleh Allah dan Nabi ya karena Allah jadi kita melakukan apa saja dari amal-amal ibadah atau amal-amal sholat itu pertama yang harus kita niatkan adalah karena Allah bukan karena siapa-siapa misalnya kalau ada di bagian kita tak ngaji maksudnya sawangan itu, gak, gak teko ngadern, tak melu-melu ngaji sawangan ini, ngaji dia jadi presiden, dulu-dulu no. ketok di titik misalnya, misalnya. Jadi ngajinya karena sawangan ini kok, tak melu ngaji, tak ngerti kok kayak aku, kayak pilihan sih dipilih, aneh misalnya. Jadi kan macam-macam orang itu punya niat macam-macam. Kita ngaji biar allah benih guyub ambek lingkung lingkungan. Walaupun baik guyub berbudi, tapi niat tujuan ini tidak benar Kita melakukan amal ketaatan, melakukan amal-amal soleh diluruskan oleh allah. Harus karena allah, bukan karena yang lain kemudian yang kedua, kita beribadah kepada Allah itu kunafa'a menjadi orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar kunafa'a itu jamak dari ani pun. kunafa'a itu banyak orang-orang yang lurus orang-orang yang benar artinya apa? kita beribadah dan beramal soleh itu harus lurus dan benar lurus dan benar itu yang bagaimana? Dipandang lurus dan benar menurut syariat Islam itu adalah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya lurus. Dan dalam bahasa lain itu shawab. As Ashawabu ma ala sunnah. Jadi yang dimaksud dengan benar atau lurus itu adalah mengikuti Rasulullah SAW salam, sesuai dengan Sunnah. Nah itulah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala. Sehingga seorang sahabat yang namanya kudel bin Iyah dia mengatakan, "Idah kana kholison lam yakun sawaban lam yukban, wa idah kana sawaban lam yakun lam yukban." hatta makana hatta mayakuna khalishan wa shawaban makana ala Allah wa makana ala jadi kalau ada amalan yang amalan itu niat dan tujuannya itu ikhlas karena Allah tetapi Amalannya itu ternyata tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lamyukbal tidak akan diterima. Kalau orang itu misalnya wudu wudu itu ibadah. Jadi dari wudu itu yang penting masuk ke dalam air, rauh, kepala, kaki diusap, kemudian mentas dari cemplungan. Oh, toh yang dianggap wudu Kemudian sholat lam yukbal wa ibadatuhu wa tawabahu wa sawalatuhu lam yukbal tidak akan diterima wudhunya tidak akan diterima sholatnya, tidak akan diterima ibadahnya, walaupun niyatnya ikhlas sholatnya karena Allah Allah buat tapi ternyata mutunya salah lam yukbal, tidak akan diterima oleh Allah sholat duhur, satu rokaat ikhlas karena Allah Ta'ala hanya satu rokaat lam yukbal, walaupun ikhlas tidak akan diterima bahwa sholat duhur itu empat rokaat atau dua rokaat bagi musafir. Nah, sedangkan kalau dia mengerjakan sholat duhur satu rokaat ikhlas karena Allah Ta'ala Lam yubbal. tidak akan diterima oleh Allah demikian juga kalau orang itu sudah benar melakukan ibadah melakukan amal-amal soleh itu sudah benar sesuai dengan ajaran sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w tetapi ternyata niat tujuan dan maksudnya itu bukan karena Allah karena dia diperlihatkan oleh orang lain atau amalan itu sum'ah diperdengarkan amalannya seharusnya itu dilakukan sendiri dalam keadaan sepi tetapi diperdengarkan kepada orang-orang lain atau dia merasa bangga dengan amalannya, pipi dengan amalannya seolah-olah amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, sedangkan dalam hatinya ada sifat ujub, aaduk, di amalihi terhadap amalannya ini, jadi kalau niat dan tujuannya itu tidak benar, tidak lurus, tidak ikhlas lam yukbah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sampai menjadikan alisan waswakan ikhlas dan benar Dan ini merupakan syarat diterimanya amal. Jadi syarat amal ibadah, amal soleh kita diterima oleh Allah itu syarat. Dua ini menurut ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu ikhlas yang kedua anit. Yang kedua benar. Sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa ibaratnya kalau kita menggambarkan tentang ikhlas itu, ikhlas itu setelah kita melakukan amal-amal itu kita pandang sedikit longgar ketika kita menjalaninya dalam keadaan lapang dada. Tadi sudah ibaratnya seperti orang yang kalau kita sedang berak mengeluarkan sesuatu misalnya kalau perutnya mules perutnya mules kemudian masuk ke kamar mandi ke jamban lalu dia keluarkan walaupun ketika mengeluarkannya itu sambil sembelit-sembelit misalnya kemudian keluar setelah keluar klong gitu perutnya longgar gitu. Klong dia tidak pernah memikirkan kemana lari kotoran yang sudah dia keluarkan lari kemana kotoran saya mau lari kemana-kemana tidak pernah dia pikirin tidak pernah dipikirin jadi ikhlas itu bagaimana setelah melakukan Allah sudah serahkan saja kepada kepada Allah kita berharap nanti akan mendapatkan mendapatkan balasan yang timpal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian yang kedua wayuki musola wayut zakat menegakkan sholat dan menunaikan zakat itu juga merupakan perintah dari Allah subhanahu Wa Ta'ala pertama dasarnya harus ikhlas Yang kedua melakukan amal-amal Islam termasuk diantaranya adalah wayuki musola mereka menegakkan sholat sholat itu perlu ditegakkan sholat itu karena perintah dari Allah, dan ini adalah pondasi. as-sholatu wa'imaduddin wa man aqo maha faqot aqo maddin wa man hadha maha faqot hadha maddin sholat itu tiangnya agama orang yang menegakkan sholat berarti dia tegak di atas agamanya berarti dia berakam wa man tarokaha faqot hadha kalau orang itu meninggalkan sholat berarti dia membuat dirinya roboh agak agamanya sholat ini perkara yang sangat purgin perkara yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin dalam situasi apapun dalam keadaan bagaimanapun sholat itu wajib bagi tiap-tiap muslimin yang sudah balik Kalah. Benar. Jadi kalau sudah mukall balik itu wajib iqomatus shalah menegakkan salat. Kalau sampai tidak salat atau meninggalkan salat bagaimana akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan awwalu yuhasabu yaumal yang pertama kali akan dihisap diperhitungkan oleh Allah dalam urusan ibadah nanti pada hari kiamat itu adalah sholat makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita para bapak, para ibu, para orang tua untuk aula awladakum bis sholat bisa tuh disini ajarilah alimu aula awladakum aula awladakum jadi ajarilah dikitlah anak-anak kalian untuk menegakkan sholat pada usia 7 tahun kemudian 2000 bukulah 2000 bukulah dia pada waktu usia ashros yaitu 10, 10 tahun kalau tidak mengerjakan sholat itu menunjukkan bahwa sholat itu adalah perkara yang sangat penting bahkan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengingatkan al-ahdullazi bainana wa bainahum as-shalah yang membedakan yang memisahkan antara kami orang-orang Islam dengan mereka orang-orang yang bukan Islam. bedanya nokta. Bedane wong Islam kalian boten wong Islam. Bedane wong mukmin utawi boten tiyang mukmin. Bicara ini ceritain itu tunggal tentang ini hadis nih, asalat, salat. Tarku Jadi kalau waman taroka, paket apa dong? Yaitu meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat berarti dia sama dengan mereka. Inten tiang-tiang sih beten iman. Nah ceritain nanten. Nen beten salat, ghe, iman, nanten. Nah, itu yang dikupuruh sholat, dohirnya iman, artinya wallahualam kita berusaha untuk menjaga apa yang menjadi perintah-perintah syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-bayinah dikatakan dalikat dinul koyiman, itulah din yang lurus, din yang benar hidup untuk beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah menjalani amal-amal ibadah, amal sholat dalam keadaan benar, lurus menegakkan sholat kemudian menunaikan zakat bayar zakat yang wajib ataupun yang sunnah itulah din yang lurus jadi kalau kita ingin menjadi orang yang agamanya itu baik, dinnya baik, ya kita berusaha untuk menjalani apa yang disariakan, apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu ta'ala Kemudian berkaitan dengan masalah niat. Berkaitan dengan masalah maksud dan tujuan kita melakukan ibadah. Apapun dari amal-amal soleh, amal-amal ibadah itu, semuanya bergantung kepada niatannya. Kalau niatannya baik, dia akan mendapatkan hasil kebaikan Tapi kalau dia melakukan amal soleh, niatannya tidak baik Tidak akan mendapatkan kebaikan Seperti kalau orang itu berkorban Orang berkorban kambing, seekor kambing Atau seekor api Atau satu ekor kontak Kalau kambing satu orang Atau satu untuk satu keluarga boleh urunan. Jadi kalau satu ekor kambing keluarganya ada tujuh ya, urunan berapa untuk mendapatkan satu ekor kambing? Kalau satu ekor onta urunan untuk tujuh orang, gitu. Kalau satu ekor, eh satu ekor sapi kan onta gitu. Ya? Kalau satu ekor onta untuk sepuluh, sepuluh orang. Apakah itu urunan atau tidak urunan? Berkorbannya itu karena Allah, bukan karena manu, manusia. Fasolli li, li rokika Maknanya fasolli itu salatlah karena Allah, salatlah karena salatlah salat itu. Kaitannya wanhar kan? Sholatlah sholat it, itu karena Allah wanhar liroghika jadi takdirnya di dalam ayat itu fasol ti liroghika wanhar liroghika sholatlah karena Allah berkorbanlah juga karena Allah, bukan karena manusia kadang-kadang ada orang berkorban karena ingin diperlihatkan dilihat oleh yang lainnya oh ini korbannya se-ekor sapi, oh ini korbannya, se-ekor ontak, ini korbannya kambing dan lain-lain sebagainya. Ini ditampak-tampakkan, diperlihat-lihatkan, maku oh, korban. Misalnya, nah, yang diterima oleh Allah itu adalah nilai ketakwaan yang ada di dalam hatinya, karena ahuna, bertakwa itu di sini, kemudian di hati kalau niat dan tujuannya benar diterima oleh Allah Ta'ala tapi kalau tidak benar ya tidak akan diterima makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan di surat Al-Hajj ayat yang ke-37 kalau Allah Ta'ala layana lallahu wala dima waladima'uhat tidak akan sampai kepada Allah luhumuhat dagingnya jadi daging kurban, binatang kurban yang disembelih itu. Dagingnya itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala demikian juga tidak pula dimaknya, dimaknya itu darahnya. Artinya bukan nilai pengorbanan yang diterima oleh Allah Subhanahu taala, bukan nilai pengorbanannya. Bukan nilai materialnya yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu. kurbannya gemuk atau kurbannya kurus atau rupiahnya. Banyak besar atau rupiahnya sedikit. Bukan persoalan besar kecilnya gemuk, kurusnya. Tapi yang diterima dan sampai kepada Allah. Walakin yana lubut takwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah nilai takwanya dari kalian. Itu kata Allah dalam surat. Al-Takwir. Ini menunjukkan bahwa iman, niat, maksud dan tujuan yang benar itu. Nilai dari takwa kepada Allah itu menjadi sebab mendapatkan. Apa itu peng penerimaan atas amal-amal ibadah yang kita kerja dari amal-amal soh amal, -amal, so, amal Nah tetapi kalau kita melakukan amal-amal kebaikan, amal solek misalnya korban korbannya sapi harganya 50 juta atau 100 juta sampai ada yang berkorban seekor sapi itu harganya sampai satu miliar bisa, bisa seekor sapi nilainya satu Bukan nilai besarnya, tapi nilai ikhlasnya yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Nah, jadi ikhlas itu ya, bagaimana ikhlas itu ya? Dilakukan amal perbuatan tersebut mengharapkan keridoan Allah, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Dikabarkan dalam salah satu ayat, "Lanuri tumingkum jaza'an wala syukur." Lanuri tumingkum jaza'an wala syukur. Jadi, tidak kita, kami tidak bermaksud untuk memberikan sedekah, memberikan makan. Itu tidak bermaksud apa-apa. Ilaliwazihilah kecuali hanya mengharapkan keridoan Allah. Lanuri tumingkum jaza'an tidak mengharapkan balasan balas jasa ucapan terima kasih kadang-kadang di kalangan kita beruntel sembari mengatakan dengan eh jika ii, ngomong matur nuwun enten nunggu euh, us jika ii tak matur nuwun ngomong anehnya lekit hati, kadang-kadang seperti itu nah kita orang-orang yang beriman diajari kita bersihkan dari niat-niat pasif yang seperti ini jadi niat-niat yang bisa saja kebaikan itu akan menjadi hilang tidak ada kebaikannya sama sekali, jadi harus ikhlas murni karena Allah, polong begitu, perahkan saja kepada kepada Allah makanya kita tidak boleh membatalkan amal-amal sholat yang sudah kita kerjakan jangan kita batalkan, kita tidak boleh membatalkan, meia-nyiakan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah kalau orang sholat pahalanya demikian, demikian orang sudhaqoh pahalanya demikian orang puasa, orang haji, orang apa ngaji, orang melakukan amal-amal soleh, pahalanya sedemikian rupa, jangan sampai kita batalkan pahalanya batalnya pahala atas amal-amal perbuatan soleh kita itu sebabnya adalah diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an Ya amanu wal adha. wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sodapotikum kebaikan-kebaikan kalian, sodakoh kalian atau amal-amal soleh kalian atau kebaikan-kebaikan kalian itu maksudnya kepada orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah. Jangan sampai batal, tidak ada pahalanya sama sekali hilang, rugi dan tuas Nih, wow, si kalau sampai tuas tuas ngaji, tuas sholat, tuas tota tuas ngetonot duit, tuas nopo ternyata tidak ada hasilnya di hadapan Allah. Nah batalnya pahala atau hilangnya pahala itu disebabkan oleh apa? al ada wal -adab. salah satunya adalah al itu adalah ungkitan kungkitan Ungkitan un itu cara nopo. Napa? apa? kenapa? ngundawana ngundawana atau undat undat-undat saya Sopo? <tik> Kaeling ta, dise iku sing awakmu sopo, singa ngekae awakmu iku sapa? Nonton niku, soko ngendi? <tik> Asale <Kacani> ya <yailin. tik> nah itu tindakan-tindad, apalagi pemberian, jasa yang diberikan atau pemberian material misalnya atau pertolongan bantuan. Ketika yang bersangkutan tersakiti hatinya, tersinggung hatinya, akhirnya ngungkit-ngungkit kebaikan yang pernah diker dikerjakan. Nah kebaikan yang dikerjakan lalu diungkit-ungkit dan disampaikan. Dan itu sungguh menyakitkan, itu bisa menghapuskan pahala kebaikan yang pernah dikerjakan. Itu namanya almanmu ilmani wal-adah wal-adah itu adalah ucapan-ucapan yang menyinggung ucapan-ucapan yang menyakitkan ngerti <tose> ta, awamu itu tak tolong, tak tukok <tose> ngono, tak bantu, iki sembarang diingani tujuannya kamu cek ngerti ingin ngerti, ngerti ya ngerti ya dan seterusnya tak dikebangkan Nah, itu bisa membatalkan kebaikan-kebaikan atau pahala yang pernah diker dikerjakan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang terang-terangan, amal soleh yang terang-terangan, atau tersembunyi terselubung itu sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menjadi aset, menjadi celengan. Kebaikan sudah pernah kita kerjakan, tidak perlu kita ungkit-ungkit. Misalnya, malam hari kita melakukan sholat malam, lama berdirinya, panjang bacaannya, rukuk, dan susutnya juga lama, merasakan ketenangan dalam ibadah hati menjadi plong. Misalnya, simpan saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ditampak-tampakkan, atau diperdengarkan kepada orang lain disampaikan kepada orang lain tadi malam saya sodako di masjid saya masukkan uang satu juta di kota infak tidak ada yang tahu kecuali sampean saja yang tahu <risas> misalnya tidak ya. ada yang tahu biar pak takmir masjid nanti ketika membuka loh ada bongkok bongkoan uang satu juta satu juta siapa yang sodako tidak ada yang tahu kami saja yang tahu ya. Nah, Kami saja yang tahu, yang lain enggak usah tahu ngonten Padahal Allah itu maha maha tahu. Nah, ini perkara amalan hati, ikhlas penting untuk kita kelola, untuk kita jaga, untuk kita perhatikan. Karena ini adalah miyar kata ulama, "An-niyatu mi'yarun litashihil amal." Niat itu adalah ukuran untuk sah benarnya amalan sholaha, sholah, niya, -amal, wa fasadat, amal. Kalau niatnya itu benar Maka amalannya jadi benar Tapi kalau niatannya itu rusak Maka hasilnya juga rusak ini perkara yang sangat penting Makanya niat itu miyar di tasbihil amal Standar Barometer atau ukuran Sah benarnya amalah. Dan kita Juga mengerti, mengetahui Bahwa niat itu tidak ada yang tahu Kecuali Allah Ta'ala Dan juga yang bersangkutan Orang lain Tidak tahu Sampai ada Seorang apa namanya, orang kafir dalam satu peperangan sudah berhasil membunuh banyak kaum muslimin kemudian di satu kesempatan dia terpojok dia terpojok ada seorang sahabat tahu dia itu orang kafir yang banyak membunuh kaum muslimin akhirnya sahabat ini bermaksud untuk membunuhnya karena ada kesempatan untuk membunuh Nah, tiba-tiba si orang kafir ini mengucapkan Ashadu'an la ilaha illallah Wa ashadu'anna muhammad ar-rasulullah La ilaha illallah muhammad rasulullah Nah, pikirnya sahabat ini Awakmu ngomong, ngunukui Kamu bicara la ilaha illallah hanya untuk membela membela diri saya Kamu sudah banyak membunuh orang-orang Islam kamu mengucapkan La ilaha illallah Hanya sebagai tameng saja Akhirnya dibunuh oleh sahabat Ada sahabat yang lain tahu Melihat kejadian itu Akhirnya melaporkan kepada Rasulullah SAW Sampai lah sahabat yang membunuh orang kafir tadi Yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kepada Rasulullah ditanya Rasulullah bertanya Aku la la apa kamu berani membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. apa jawabannya ya Rasulullah dia itu hanya untuk tameng ucapan la ilaha illallah itu dia itu hanya sebagai pembelaan diri saja mengucapkan la ilaha, la ilaha illallah supaya dia tidak dibunuh Ya, saya butuh saja ya Rasulullah. Wan dia itu, aduh, walah musuhnya Allah. Maka Rasulullah saw mengatakan, asalok takol bahu, kata alamu, kata alamu fi suturi. Apa kamu sudah membelah dadanya? Kemudian kamu tahu hati ini neroborat, nggak tahu? Seperti itu. Jadi urusan hati itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamuhu ya ya'lamuhu ya Allah yang lebih menge mengetahui ini maka ini perkara yang sangat penting sekali dalam dalam permulaan bab di dalam kitab yaduh sholikin itu menata dan mengelola mengatur niat niat kita agar dalam melakukan amal-amal ibadah dan amal sholikin itu tidak Merugikan diri kita Kita akan mendapatkan hasil Yang kita inginkan Yang kita harap Harapkan Jadi ini penting Niat itu kalau baik ya baik nanti Kalau niat itu jelas Jadinya juga jelas Dan semua Ulama itu sepakat Kalau ulama sepakat mestinya seluruh manusia Suka sepakat Niat itu tempatnya di hati Betul no? Moga dirawasakan. Niat itu panggungannya terbunyi. Yakin apa-apa bu, Niat itu ten Mulut. Apa niat itu terbunyi? Ataukah niat itu di otak? Atau niat itu di organ-organ tubuh? Yang niku niat itu terbunyi. Para ulama sudah sepakat. an mahal luha fil koldi. Niat itu tempatnya di hati sehingga kalau kita melakukan ibadah dan amal soleh niat kita yang pertama kita letakkan di mana ya hati kita seperti kalau kita kita melakukan kepergian kita mau ke pasar atau kita mau ke suatu tempat binafsihi an niat binafsihi. niat itu dengan sendirinya sudah ada di dalam hati. Jenengan kasep kempasan pun nanti niat diisti kok. Wala yustaratu bi bilafdi at-talatuk. Jadi tidak perlu untuk disyaratkan dilafadzkan. Jenengan kaje ngaji teng jombang perlu diniatkan? Tidak perlu. Kenapa? Karena an-niyatu mahalluha bil qalbi. Niat itu tempatnya ada di di hati, jadi hati kita cukup Allah yang sudah mengetahui dohir atau batin dari amalan kita cukup dengan hati kita, Allah sudah tahu makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Tul -ing -tuh -bi ya lam katakan wahai Muhammad jika kalian menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hati yang orang lain itu tidak tahu atau tu kalian menampakkannya menampakkan amalan itu sehingga orang lain tahu Ya'lamhullah ya Allah itu mengetahuinya Allah maha mengetah, mengetahuinya intu beduhu mafi sudurikum awtukuhu yuhasibukum bihilah di, di ayat yang lain yang ini serat al-baqoranihu katus nonton saya sering pulang jenengan jenengan Wow. nah jadi niat itu tempatnya ada di hati, maka hati kita itu kita persiapkan dengan keikhlasan kita persiapkan niat, maksud dan tujuan kita bi jami'il ibadah jadi an niyatu Al ikhlas fi ibadah. Niat yang ikhlas itu dalam semua ibadah ibadah. Semuanya, semua macam-macam ibadah, semuanya tanpa kecuali. Wala yuskarot, wala bitalat, bitalat. Tidak perlu disyaratkan untuk dilahatkan Itu masalah niat. Para ulama mengatakan, di dimasalan al wudhu, misalnya kita melakukan wudhu, Kalau namun nerangakan keterangannya para ulama negeri. Wa lillahi, wa amsalan Berwudhu itu karena Allah, berwudhu itu karena menjalankan perintahnya Allah itu fahadi salah satu azab niyatul ibadah wa niyatu antaku na lilah jadi niatanya untuk beribadah dan niatannya karena memang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala niatanya lilahi ikhlas karena Allah ta'ala ini jadi kalau kita ini melakukan amal ibadah dan amal soleh sempurna ibadah dan amal soleh kita tiga niat, tiga makhluk dan tujuan itu akmal syaid bin niat sempurna sesuatunya di dalam niat itu pertama niatulillah karena Allah yang kedua niatul liamrillah yang ketiga niatul ibadah atau imtisal imtisalan Amrillah itu kata ulama sempurna niatnya berarti benar jadi bukan karena yang lain demikian juga di dalam solat awalan as-sholat wal-asr wal-maghrib wal-isa awil-fajr duhur asar maghrib atau isah atau subuh dan yang lain-lain sebagainya solatnya itu karena Allah bukan karena yang lain Latu iriaan tidak solat karena pamer walau sumatan tidak juga karena sumat. Ah atau walalitum ala alasolatika supaya solatnya itu dibu, dipuji atau litunala lisai an min mal awid dunya solatnya itu ingin mendapatkan hadiah atau lari-lari enak solat nak tangkap nyewaktu nak Ngkut, hadiah lih anak-anak iskwaneng nek lakukan isk solat solat kita bukan karena seperti anak-anak nten -anak. boleh hadiah kalau saya bandingi temenku -temen pelatih serbuk, pelangjangkapnya waktu oleh bonus misalnya sepuluh ribu atau berapa puluh ribu, ih bungah banget Itu kalau anak-anak. Nah, kalau kita orangnya -orang beriman, sudah mau mumayis, balik nanti sholatnya karena Allah. Wasallili sholatlah karena karena Allah. Nah, jadi kata ulama, karena niat itu mahal luha al-qalaf subhanahu wa ta'ala alimum biniyatil abdi Niat itu tempatnya di hati Dan Allah itu mengetahui, tahu betul niat masing-masing orang itu Urbama bisa jadi yakmalul abdu amalan Orang itu melakukan amal soleh Ya haru amaman nas, ditampakkan di hadapan manusia anahu amalun sholikun seolah-olah itu adalah amal toleh. tetapi menurut Allah ternyata wahuwa amalun pasit malahnya tidak oleh tidak baik kenapa? afsadat ah, dunia niatanya wising tak? benar niatanya tahu dan Allah itu maha mengetahui bapak ibu kaum muslimin rahimahullah nanti di akhirat ada tiga golongan melakukan amal soleh yang menurut ajaran Islam itu adalah amal soleh yang sangat besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tiga amalan itu amal soleh tetapi menyebabkan pelakunya dilemparkan ke dalam neraka nah udah min balik yang pertama Orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia mati saat itu Yang kedua, orang yang berdirma, mendirmakan hartanya Untuk kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh di arah-arah kebaikan Islam Sehingga dia terkenal sebagai ahli derma. Kemudian yang ketiga adalah ahli ilmu Dia belajar ilmu, dia alim, kemudian mengajarkan ilmunya tetapi tiga orang ini dilemparkan ke dalam neraka gara-gara noko gitu, gitu. gara-gara niate mboten gitu. bener. Dihat niate ben pahlawan atau pemberani. sodako utawi napa? Membantu orang lain dengan hartanya niatanya supaya dipandang dianggap sebagai orang yang Ahli derdherma, dan ketawa wong wapi, wong loman, ngonten itu. Niatan dan disungkani disukani. Nah yang ketiga, supaya dia dianggap dipandang sebagai ahli ilmu atau orang yang alim, ngonten Jadi niat ini menentukan, walaupun amalannya besar, walaupun amal solehnya banyak. Tetapi kalau niatanya tidak benar Tidak lurus, tidak ikhlas Rugi nanti di akhirat Tidak mendapatkan hasil Di akhirat nanti itu akan ditampakkan semuanya Apa yang ada di dalam hati, dalam jiwa itu Allah Ta'ala mengatakan Innahu ala roja'ihi Ya'umatu sama wala nasir di akhirat nanti itu akan ditampakkan semua rahasia-rahasia yang terselubung di dalam hati semuanya akan tersingkap nanti tersingkap nanti Bahwa apa alyawma naqimu ala afwahihim wa tukallimuna Ipun, oh ya, malu, Ipun. Jadi di hari itu mulut, di hari itu mulut, mulut manusia yang mau protes nanti di hadapan Allah, ikut disumpuni, buatin disolasi, dengerin itu, dipungkam, tidak bisa bicara nanti, mau ngomong susah nanti. Kemudian yang berbicara, watuka limuna itihim, tangan tangannya nih bicara saya dulu, waktu di dunia, pernah berbuat begini, begini, begini. Semuanya itu bicara dengan sendirinya, TNI. TNI kakinya KCT, Kakinya ikut bicara untuk mempersaksikan atas perbuatan yang pernah kerjakan oleh tiap-tiap manusia. Jadi, tidak bisa mengelak. Di sana tidak ada jaksa jaksa pembela, tidak ada. Buatan payu, presiden orang laku, teman Jadi mulai jabatan tertinggi, presiden sampai RT nih, buatan payu, belas Kenapa semuanya menjadi terdakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kalau kita e, melakukan amal-amal ibadah dan amal-amal soleh. Ini yang pertama kita diajari oleh kitab Riyadu ini, ayat-ayat ataupun artis hadis Nabi Sholaih Salam itu agar kita menata dan mengatur, mengelola niat-niat, maksud dan tujuan kita ke depannya supaya kita dalam menjalani amal ibadah dan amal soleh itu tidak muskroh, supaya mendatangkan hak. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim yeah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka al alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur 'ala Muhammadin wa alhamdulillahi alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh